Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Masih bingung mau sekolah berbasis pesantren di mana? Sekolah yang didasari dengan pendidikan islami Mau tahu jawabannya? Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda, Ukui Didirikan pada tahun 2015 oleh Kiai Haji Antonur Hamzah Tepatnya di Desa Trimulyajaya, Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau di sini terdapat berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, RA, MI, IT dan SMK Plus Daruhuda. Di SMK Plus Daruhuda terdapat berbagai macam jurusan seperti Agribisnis Bisnis Hasil Pangan atau APHP, Agri Bisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH, dan komputer multimedia. Juga tersedia fasilitas bus antarjemput anak sekolah. Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Ukui juga mempunyai program unggulan seperti program Tahfiz Quran, cara cepat membaca kitab kuning, metode Amsilati, pelatihan nasional dan internasional, magang pendidikan ke Jepang, program kuliah gratis di mana aja, leadership, public speaking, IPA, NTK dan English Club Yayasan Pondok Pesantren Daruhuda Ukui juga sudah meraih berbagai prestasi Yang pertama Santri Pranayur Award Nasional di Jakarta bidang kuliner 2021 Yang kedua Terbaik Satu bank Indonesia Award 2022 se-provinsi Riau Yang ketiga Juara 2 Festival Ekonomi Syariah tingkat Provinsi Riau 2021 Yang keempat Santri Berprestasi Magang Nasional di bidang pengolahan pangan di Jakarta 2022 Yang kelima siswa berprestasi pelatihan nasional integrated farming di Jawa Barat 2022. Yang keenam, santri berprestasi di bidang tahfiz Quran di Jawa Barat 2022. Dan masih banyak lagi. Sekolah segudang prestasi, siap kerja, kuliah dan berwirausaha. Sekolah sang juara dan penghafal Al-Qur'an, siap membentuk tenaga muda profesional yang islami, mandiri, dan berahlakul karimah Ayo bergabung bersama kami Di Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Ukui Jalan Manggis Desa Trimulia Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Informasi pendaftaran di 0813-9337-2222